Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Hong Salam Sejahtera Salam sehat Buat kita semua Mari kita panjatkan Puji syukur Kepada Yang Maha Kuasa Karena di hari ini kita masih bisa Beri kesempatan untuk saling menyapa Buat saudara-saudara kita Salam Nusantara Salam Tanah Air Republik Indonesia Dengan judul tema Budak Anon ya Yang sering kita dengar Ratu Adil Satrio Piningit Ataupun itu Imam Mahdi Di tahun 2020 ini Sangat heboh Ataupun dengan Kejadian Peristiwa adanya COVID-19 ini membuat heboh seluruh dunia. Dengan adanya kejadian ini, kita mari untuk merenungkan atau mengkaji bersama-sama apa dari isi pesan alam semesta ini buat kita sebagai makhluk ataupun manusia untuk berpikir. Dengan kedewasaan Atau pengetahuan Ataupun dengan keilmuan Keistimewaan yang Dimiliki masing-masing Mari kita Mendekatkan diri kepada yang Maha kuasa Dengan hendaknya Dengan ridohnya Dengan segala di atas segalanya Ini sudah menjadi Peristiwa di mana Alam semesta kita Memberikan pesan buat seisinya bahwa dengan adanya COVID-19 ini, kita banyak dan bukan banyak lagi kekeliruan di sini mulai terjadi. Dan jangan saling menyalahkan satu sama lain. Di sini, coba kita untuk berpikir jernih, memahami akan diri kita sendiri, mendekatkan diri untuk apa. Kita hidup ini, dan bertujuan apa dan mau kemana. Dan saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, di sini di tahun 2020 ini bermunculan, ataupun banyak kerajaan-kerajaan yang bermunculan, dengan mengklaim, mengaku, ataupun dengan adanya. Peristiwa ini coba kita bersama-sama untuk merenungi, memahami, menetapakuri sebagai kita, sebagai makhluknya, terutama kita yang ada di Nusantara ini, khususnya di Indonesia ini kita memiliki adat, budaya, suku yang berbeda-beda, namun kita bisa bersatu dengan adanya kejadian peristiwa Covid-19 ini mari kita bangun mari kita jaga keutuhan dari apa yang diwarisi para leluhur kita dengan berbagai pengetahuan dari Apapun itu bentuk dari penampakan fenomena alam, tentunya ini sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Namun, disini semoga dari apa yang kita ketahui tentang budak angon ataupun satria piningit yang telah ditunggu-tunggu, mari kita berdoa bersama-sama untuk memahami diri kita tentunya Cahangun juga ada di diri kalian semua Bangunlah, raihlah, panjatlah Dan basuhlah diri kita Untuk mendekatkan diri Ke cahaya yang telah kita dapatkan Ataupun yang ada di dalam diri kita Terutama Buat Para yang ada di Indonesia khususnya buat Nusantara mohon maaf ataupun mari kita bersama-sama untuk merenungi semesta alam ini karena dengan sifatnya telah memberikan pesan buat kita semua bahwa ini sudah menjadi kehendak dan skenario dari yang maha kuasa Semoga kita Saudara-saudara kita mendapatkan Perlindungan yang maha kuasa Dan Dengan adanya peristiwa ini Kita lebih Dewasa Dan lebih Mengerti akan siapa Kita dan Kita makhluk yang Penuh Keistimewaan Mari masuk diri kalian untuk menjadikan Nusantara ini apa yang diinginkan mulai ter dan sekali lagi bangunlah cahangon dari diri kalian Oke terima Terima buat semuanya kawan-kawan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh